Selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin Ya robbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, puasa Senin Kamis memiliki banyak manfaat, baik itu secara spiritual maupun medis. Apa saja manfaat puasa Senin Kamis, bagaimana bisa ibadah puasa Sunnah ini, memiliki banyak manfaat. Salah satu penyebabnya adalah karena puasa ini, termasuk ibadah yang dilakukan dengan jangka waktu rutin setiap minggu. Tidak hanya tubuh yang dilatih menahan diri, tapi juga jiwa, mental atau perasaan seseorang. Menurut sebuah hadis yang berasal dari Aisyah R.A., Rasulullah Alaihi Wasallam begitu antusias dalam melaksanakan puasa Senin Kamis, dan selalu menanti datangnya puasa tersebut. Dari Aisyah RA ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Aisyah RA juga mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunggu-nunggu saat berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Ahmad, kedua hari tersebut adalah hari diperiksanya amal seseorang. Pendapat ini bersandar pada sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. Ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Amal-amal perbuatan itu diajukan, pada hari Senin dan Kamis, oleh karena itu aku ingin amal perbuatanku, diajukan pada saat aku sedang puasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut ini adalah keutamaan dari menjalankan puasa Senin dan Kamis, di antaranya yaitu 1. Mendapat Ampunan dan Pahala Besar Allah Subhanahu SWT akan mengampuni dosa, orang-orang yang mengerjakan puasa Senin-Kamis. Sebagaimana Rasulullah bersabda, seluruh amal manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu SWT, dua kali dalam sepekan yaitu pada hari Senin dan Kamis. Lalu Allah mengampuni dosa setiap hambanya yang mukmin, kecuali orang yang bermusuhan. Maka dikatakan kepada mereka, tinggalkanlah dahulu kedua orang ini, sampai mereka berdamai. Hadis Riwayat Muslim 2 Mendapat Gelar takwa. Siapa saja yang melaksanakan puasa sunnah, termasuk puasa Senin Kamis dengan ikhlas, dan melaksanakan semua syarat, rukun, dan ketentuannya, maka ia akan mendapatkan gelar takwa. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar yang mudah bagi hambanya yang bertakwa, sebagaimana Dia berfirman: "Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya." (Quran, Surat Talak Ayat) 2 dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Qur'an surat Talak ayat 4. 3. Pahala dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda, semua amalan Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku Allah, dan akulah yang membalasnya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu, lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi. Hadis Riwayat Bukhari 4, Bau Mulutnya Harum Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, itu lebih harum di sisi Allah dari minyak kesturi. Sesungguhnya dia menahan syahwat, makanan dan minumannya demi aku. Maka puasa itu adalah milikku, akulah yang akan memberikan pahalanya. Setiap kebaikan itu senilai dengan 10, hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis Riwayat Malik 5, memperoleh dua kegembiraan. Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kegembiraan, yang belum pernah mereka dapatkan selain mengerjakan puasa. Kegembiraan tersebut diperoleh pada dua waktu, yakni saat berbuka, dan saat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. 6. Hari Kelahiran Rasulullah Hari Senin merupakan hari lahir sekaligus kewafatan Rasulullah. Dalam satu hadis dijelaskan, saat Nabi ditanya soal puasa pada hari Senin, dan beliau menjawab pada hari itu, Aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku aku. Hadis Riwayat Muslim nomor 1162. 7. Surga khusus bagi orang berpuasa. Orang yang berpuasa akan mendapatkan surga khusus untuknya. Orang-orang yang rajin mengamalkan ibadah puasa, akan memasuki surga khusus yang bernama Arrayan. Sesungguhnya di surga ada satu pintu, yang namanya, Arrayan, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang sering berpuasa, kelak pada hari kiamat, tidak akan masuk dari pintu itu, kecuali orang yang suka berpuasa. Dikatakan, manakah orang-orang yang suka berpuasa, maka mereka pun berdiri dan tidak masuk lewat pintu itu, Kecuali mereka, jika mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup, sehingga tidak seorang pun masuk melaluinya lagi. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 8. Melatih Disiplin Puasa Senin Kamis yang dilakukan rutin, akan melatih kedisiplinan seorang Muslim. Sebab, setiap dua hari dalam seminggu seseorang, akan dituntut mematuhi aturan-aturan puasa. 9. Meredam hawa nafsu Setelah seseorang rutin melakukan puasa Senin Kamis, dampaknya akan baik bagi emosinya. Hawa nafsu yang meledak-ledak akan diredam, dan mudah dikontrol. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW memberikan saran, kepada pemuda yang hendak menikah. Namun, mereka belum mempunyai kecukupan, maka dari itu mereka dianjurkan untuk berpuasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 menjaga daya ingat puasa rutin dengan jangka waktu yang teratur dipercaya menjaga daya ingat pada pikiran manusia sebagaimana hasil penelitian dari Laboratory of Neurosciences National Institute of Aging menyebutkan bahwa puasa ini bisa mempertajam daya ingat para peneliti mengatakan dampak diet dan puasa terhadap saraf hasilnya puasa bisa mengakibatkan tekanan oksidatif ringan selain itu bisa membantu sel saraf memperbaiki kerusakan oksidatif pada DNA 11 menurunkan berat badan puasa seperti diet jika dilakukan dengan rutin seperti puasa Senin Kamis maka zat berbahaya dan lemak di tubuh dapat ditekan alhasil berat badan dapat menurun 12 mengurangi sel kanker hasil sebuah eksperimen menunjukkan penderita kanker yang puasa 8-10 jam menjelang pengobatan rutin tidak merasakan adanya rasa pegal lemas atau gangguan pencernaan saat melakukan pengobatan 13 meminimalisir serangan jantung penelitian yang diterbitkan British Journal of Medicine memperlihatkan Orang yang rutin puasa dengan jeda waktu tertentu, memiliki lebih rendah risiko serangan jantung. Orang yang puasa rutin, mengalami penurunan tekanan darah sistolik, tekanan yang diterima pembuluh darah ketika jantung berdetak. Penurunan darah sistolik berpengaruh langsung, dalam mengurangi risiko serangan jantung. 14. Mengatasi risiko diabetes tipe 2. Tahukah kalian, Puasa rutin juga direkomendasikan para praktisi kesehatan, sebagai metode terapi untuk mengurangi resistensi insulin, dan diabetes tipe 2. Bagaimana bisa, kadar gula darah bagi orang yang berpuasa, akan turun hingga 5-6%. Puasa juga bisa melindungi ginjal dari kerusakan, yang menjadi salah satu komplikasi penyakit diabetes. 15 menguatkan kekebalan tubuh Puasa dipercaya mengurangi kerusakan akibat radikal bebas sehingga dampaknya meningkatkan sistem kekebalan tubuh 16. Organ pencernaan terjaga Puasa menjadi waktu istirahat bagi organ pencernaan manusia seperti lambung maupun usus sehingga manfaat puasa Senin Kamis bagi pria dan wanita juga bisa membantu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 Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.